Halo sahabat Minstan Jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-23 Perjumpaan kita ya sahabat Minstan Hari ini kita mau makan Sarimi gelas sahabat Minstan Ini rasa bakso sapi sahabat Minstan Yuk langsung aja kita bikin Sahabat Min mie-nya sudah selesai kita bikin. Saatnya kita cobain ya, Sahabat minstan Ini Sarimi gelas rasa baso sapi, Sahabat Min Hmm, Panas, Sahabat Min Rasa baso sapinya terasa, sahabat minister. Enak, sahabat minister. Soalnya kan ada sosis-sosisnya yang ini, sahabat ministan. Hmm